ini menyampaikan statementnya persahabat saat ditanya perihal apa yang menimpa leslar saat ini. Dirangkum dari kalimat caption yang diunggah oleh akun apartemen Bintaro Buat Dede, perhatikan dan disimak baik-baik, statement Kak Kartika Putri di suatu acara saat ditanya perihal apa yang menimpa leslar saat ini. Sebenarnya ada tiga cara orang dalam mengelola emosi. Yang pertama ekspresif. Dia akan menunjukkan kalau sedang marah, efeknya baik untuk dirinya, tidak baik untuk lingkungan sekitarnya. Yang kedua, suspensif. Dia akan memendam kalau sedang marah, efeknya tidak baik untuk dirinya, tapi baik untuk lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, releasing atau release. Dia akan mengeluarkannya secara perlahan dengan 3M. Mengaku kepada Allah kalau dia sedang marah? Minta kepada Allah untuk mengangkat amarahnya Dan minta ampun kepada Allah dengan mengucap istighfar Alhamdulillah Bunda Lesti sedang di tahap rilis mana dia memasrahkan dan mengembalikan semuanya kepada Allah Karena hanya Allah sebaik-baiknya tempat umatnya untuk mengadu dan berserah Semoga perjalanan umrohnya berjalan lancar selama sampai tujuan. Semoga Allah memberikan keputusan terbaik, serta kekuatan dalam setiap langkah yang kau ambil. Amin, Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Persahabat, Bunda Lesti Kejora sedang berada di tahap rilis, mengaku, meminta, dan minta ampun kepada Allah. Luar biasa, Masya Allah Bunda, El. Ya mudah-mudahan. Keputusan apapun, itu yang terbaik untuk Bunda Lesti. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan yang positif. Salah satunya dari akun Meli6651 mengatakan, Masya Allah, ini contoh yang baik kalau tidak tahu lebih baik diam Bukan membenarkan kesalahan si pelaku. Karena semua tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Semoga kita selalu bisa menjadi hamba-hamba yang lebih baik kedepannya kita doakan semoga masalah ini cepat selesai dan Allah menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Kita sebagai fans selalu mendoakan, selalu mensupport yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora. Semoga apapun yang diambil keputusan itu mudah-mudahan yang terbaik. Kemudian juga persahabat ya, disimak di unggahan akun Instagram Kania Permatasari Bintang Pantura 5. Empat hari yang lalu memposting foto Bunda Lesti Kejora namun kita lihat, tersahabat ya, salvo kalimat caption panjang yang dituliskan. Saya bingung untuk memulai dari mana caption ini. Namun untuk pertama kalinya, saya memberanikan diri untuk memposting dedek Lesti di feed saya. Meskipun sudah lama kenal, tapi saya tidak pernah mau ada niat memanfaatkan kepopuleran seseorang hanya untuk bansos. Namun kali ini jiwa empati saya sangat bergejolak sehingga salah satu postingan ini saya harap bisa menjadi salah satu bentuk dukungan untuk Dede. Sebagai sesama perempuan dan seorang istri juga sebagai seseorang yang pernah mengalami KDRT, jujur itu menubuhkan trauma yang teramat dalam. Saya bisa memahami perasaan Dede. Sebab dulu saya sangat tahu posisi ini, rasanya hancur sehancur-hancurnya. Saya sangat bersyukur dedek bisa dengan berani memberanikan diri untuk melaporkan kejahatan ini, supaya bisa menjadi pelajaran bagi laki-laki yang mejat di luar sana. Saya harap semua yang membaca ini bisa menjadi pelajaran untuk semua perempuan. Jangan pernah diam. Ketika kita diperlakukan buruk oleh pasangan kita. Seorang istri wajib menuntut hak dimuliakan suaminya. Dan wanita itu punya kekuatan juga. Dan teruntuk laki-laki, mikir kalau kalian punya otak, kalau udah dibaikin sama istri, setidaknya nggak melakukan hal yang sama. Juga minimal jangan nyakitin dengan kata-kata kasar, selingkuh, dan KDRT. Cukup bisa menjadi pendengar yang baik aja dan bisa memuliakan istri. Tidak harus sempurna tapi minimal punya rasa tanggung jawab untuk melindungi urusan harta dan ketampanan itu nomor seribu. Jadi laki-laki nggak -laki usah sojago ya atau sombong. Dengar kalau istri udah murka hidupmu akan hancur. Karena banyak pro dan kontra di postingan sebelumnya Ini aku udah turutin mau kalian ya untuk ketip foto tolong fokus baca captionnya Semangat untuk para wanita yang tentunya ada dimanapun Kita bisa, kita kuat, luar biasa Mudah-mudahan menjadi penguat bagi Bunda Lesti Kejora Kita juga salut dan pastinya kita selalu bangga dengan Bunda Lesti yang berani speak up dan bisa mengambil keputusan yang sangat luar biasa ini Berikutnya kita simak juga di unggahan alfatih.love Kita juga pastinya ingat dengan kata-kata Bunda Lesti kejora. Jadi ingat kata-kata ini Kalau kakak macem-macem, dedek mah tinggal jejeritan ngadu ke Allah Masya Allah luar biasa Bunda Lesti Pesan Lesti untuk Rizki Bilar Kalau Rizky Bilar macem-macem, Bunda Lesti mah tinggal nangis ngadu ke Allah dan kita lihat persahabatnya ya, kabar yang beredar Bunda Lesti Kejora berangkat umroh bersama keluarga untuk meminta solusi dan jalan yang terbaik untuk permasalahan yang sedang dialami. Kita doakan mudah-mudahan lancar, bismillah, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik yang tentunya diambil oleh Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat ya kita simak diunggahan IG-nya Stanford Lesti ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Ricardo Sinaga ada peribahasa yang artinya mencelakakan, menipu atau berkhianat terhadap teman atau keluarga kerabat sendiri. Apakah peribahasa tersebut? Wow, kira-kira apa nih persahabat ya? Dan ada sebuah kalimat komentar dari si Johnny Barber. Postingannya aja ngebelah korban ternyata pelaku utama. Wow. Mudah-mudahan berselabat ya. Kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan selalu bisa kompak mendukung yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora. Dan pasti kita juga masih menunggu kabar terbaru dan kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian selalu kan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.